Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, kembali di Potti hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Risti Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lezler tentunya Baiklah persahabat Lezler dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada info penting untuk kita semua persahabat ya yang diinfokan dari akun l2w.id bahwa sore hari ini akan hadir eksklusif acara Poles Kepo in Lesti tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat eksklusif on video.com jangan sampai lupa untuk selalu mendukung acara-acara idola kesayangan kita. Ada kalimat juga yang dituliskan di postingan tersebut. Jangan lupa nonton poles pukul 17.00 WIB hanya di video.com. Tuh persahabat ya, jangan sampai lupa. Selalu mendukung acara idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, persahabat ada sebuah unggahan spesial juga semalam dari K.A.D. Balsah ya. Ini memposting sebuah postingan video momen ketika... Kaadibal mendapatkan sebuah penghargaan piala ya persahabat ya masya Allah dan tentu di sini sebuah kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Kaadibal lewat caption persahabat yang dituliskan Alhamdulillah tahun 2021 banyak berkat terima kasih untuk Indonesian dan World 2021 indosiar ibu Siwi Mas Engkin, Linda, Mbak Maria, Mas Ubay, Mbak Winnie, Masya Allah banget ya Mas semua tim produksi, kameramen, audiomen, lighting, talent, FD, semua Persahabat ya, kreatif juga atas kerja kerasnya yang luar biasa Sehingga tahun ini, Adi 2021 bisa terlaksana dengan keren Selamat untuk timku, Adipal Production Alhamdulillah banyak apresiasi tahun ini Selamat untuk 3D Entertainment Semoga kedepan kerja sama kita lebih keren Selamat untuk Lesti dan Bilar Lesti kejar Rizky Bilar dapat banyak Ya selamat masya Allah banget ya Alhamdulillah lagu dangdut terpopuler Itu diberikan untuk lagu bawa aku ke penghulu Penciptanya itu Kaadibal Adibal Dan penyanyinya itu adalah Dede Lesti kejora. Wow memenangkan lagu dangdut terpopuler Alhamdulillah Suatu kebanggaan, satu kebahagiaan juga bersahabat ya Dan tentu mudah-mudahan juga Idola kita selalu mendapatkan single-single terbaru lagu yang sangat luar biasa dari Kak Adibal Hingga banyak dibanjiri komentar di postingan tersebut persahabatnya Salah satunya dari Tevitri Karlina yang ikut juga berkomentar di postingan tersebut Alhamdulillah selamat masku kata Tevitri ya Masya Allah banget kita juga makin gak sabar single terbaru milik Dedek Elase kicau persahabatnya yang mudah-mudahan ada kejutan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Kak Adibal dan Lesti kejuaraan soal lagu terbaru nih. Wow makin penasaran dan makin kak sabar banget ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan info terbaru dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang mana membanggakan juga Alhamdulillah untuk akun Instagram dari Alasti Kejora. Followersnya sudah mencapai di angka 24 juta followers. Wow, ini fantastis banget di ya suatu kebanggaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu banyak dukungan, selalu banyak support yang tulus untuk Dede Alasti Kejora hingga banyak dibanjiri di komentar juga yang sangat positif. Dari postingan tersebut, yakni dari akun Instagram Rimahkus mengatakan dalam kolom komentar Semakin dihujat, difitnah, dinyinyirin Tapi diangkat derajatnya rezekinya mengalir Masya Allah banget ya Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun dewa.astuti Masya Allah banyak yang sayang Lesti Kejora the best tuh persahabat ya Ini salah satu bukti menunjukkan bahwa banyak sekali yang sayang yang respect terhadap idola kesayangan kita Lesti Kejora Untuk selanjutnya ada vitamin bahagia di pagi hari ini Bersahabatnya memalsuit ketika di Bandung nih Wow suami siaga banget ya Kakak Bilar lagi payungin istri tercintanya Ini sigap banget ya Masya Allah Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan di pagi hari ini Tuh sigap banget ya idola kesayangan kita Tentunya langsung saja digandeng, dipayungi Masya Allah dijaga Mudah-mudahan saja selalu seperti ini Dan selalu membuat kita bangga dan bahagia Postingan tersebut juga bersahabat Yang diunggah oleh post kembali oleh akun sahabat Letlar Taiwan Ada kalimat kansen yang tuliskan. Assalamualaikum, Masya Allah pagi-pagi Lihat gini yang jadi cerah nih Masya Allah banget ya Hingga banyak sekali juga komentar yang diberikan Ya, dari akun Instagram Andira.Nadira mengatakan dalam kolom komentar Waalaikumsalam, mau berangkat kerja, lihat ginian Jadi tambah semangat nih Walau di sini lagi hujan, tetap kerja Semangat, tuh persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Dewi Dimi 2 mengatakan dalam kolom komentar Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Ini yang dinamakan sepanjang jalan kenangan Masya Allah banget ya Luar biasa romantisnya Perhatikan juga di postingan ini Di DLS kejara langsung aja dipegang dan digandeng tangannya tuh So sweet banget ya Idola kesayangan Mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya robbal Alamin Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita, jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini loh informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.